Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa wa Saudara, seorang pakar sosiolog, Will Duran, ia berkata. Janganlah anda terlalu memperbincangkan mendalam perihal agama jika masih ada orang kelaparan di sekitar anda dan belum terjamin sandang pangannya Saudara bila Allah subhanahu wa ta'ala membuka sebuah sayembara dan para malaikat menjadi panitia pencatat kepesertaannya serta para rasul menjadi penyambung lidah pesan ilahi di mana seimbara itu berbunyi? Siapa di antara manusia yang berada di persada bumi ini yang hendak tercatat dan tergolong sebagai hamba-hambanya yang soleh? Saudara, apakah kita masih berpikir ulang untuk tak ikut serta? Apakah kita masih berpikir ulang untuk tak mendaftarkan diri? Atau tidak inginkah kita ikut serta dan andil di dalamnya atau surga sudah tidak menarik lagi? Lantas apa salah satu kriteria ciri-ciri hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang soleh? Saudara-saudara. Simaklah sabda Rasulullah s.a.w. yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda nikmal malu soleh dirujuli soleh Sebaik-baiknya harta terbaik ialah harta yang berada di tangan seseorang yang soleh Saudara Harta bisa menjadi barometer ukuran kesolehan seseorang Bagaimana seseorang bisa disebut soleh dengan hartanya bila mana kita bertanya Saudara seseorang bisa disebut soleh dengan hartanya bila mana harta itu mendekatkan diri kepada Allah hartanya bisa menambahkan ia yakin kepada Allah hartanya menjadi fasilitas ia untuk ibadah kepada Allah dan sejauh mana harta itu bermanfaat untuk saudaranya tidaklah ada balasan kebaikan kecuali kebaikan yang lain saudara jadikanlah harta bernilai agama karena jika tidak harta akan habis atau harta akan diperebutkan atau harta akan hilang tetapi tidak bernilai agama harta siapa kata tidak bisa dibawa mati harta bisa dibawa mati bahkan harta bisa kita temukan kelak di akhirat nanti dengan cara kita infakan, kita sodakohkan, kita bantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Fa insya Allah itulah rizki yang paling kita butuhkan di hari kemudian, saudara. Salah satu doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sering beliau panjatkan adalah Allahumma ja'al aydina al bil-i'ta'a wa lataj'al aydina sufla bil-isti'ta'a Ya Allah, jadikan tangan-tangan kami di atas untuk menyantuni, memberikan saudara-saudara kami wa lataj'al aydina sufla bil-isti'ta'a dan janganlah jadikan tangan kami menadah untuk meminta Semoga kita adalah hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa membantu saudara-saudara kita. Selamat kepada hamba-hamba Allah yang dermawan yang sudah menyisihkan sebagian hartanya untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Semoga Allah membalas dan melipat gandakan serta Allah memberikan keberkahan usia hidup kepada kita semua. Amin, amin. Ya Robbal Alamin. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh alamin Pada kesempatan sore hari ini alhamdulillah TV bekerjasama dengan Matista Lanjiru Waton Alhamdulillah telah mengadakan buka puasa bersama Sekaligus santunan 125 paket sembako serta santunan Alhamdulillah telah kami salurkan kepada yang berhak Yaitu para yatim dan duafa. Dan pada kesempatan ini kami dari alhamdulillah TV mengucapkan ribuan terima kasih kepada para donatur berkat anda anda sekalian acara pada hari ini berjalan dengan sukses dan lancar semoga dengan acara santunan ini menjadi wasilah diberkahkannya rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala yaitu rezeki bapak bapak ibu ibu semua mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa membalas segala apa yang telah bapak-bapak ibu-ibu para donatur berikan untuk acara ini demikian yang dapat kami sampaikan kurang dan lebihnya kami mohon maaf wabillahi taufiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh